Yo! Oke okay, guys, welcome back to Rama Papsi Nah, oke okay, guys Nah, jadi di video kali ini Aku mau nge-reaction salah satu video yang lumayan serem ya geng ya Jadi mungkin kalian tau uh, Ini tuh salah satu rumah artis yang udah meninggal Jadi uh, ini tuh salah satu rumah pemain uh, film horor gitu ya uh, Mungkin kalian tahu uh, Suzana. Nah, uh, apa yang kalian rasakan Uh, tentang atau denger ketika kalian dengar uh, tentang nama Susana gitu mungkin kalian udah pernah nonton film sebelumnya film uh, Susana yang horor pokoknya film Susana itu rata-rata tuh horor semua ya kan nah ini tuh kabarnya rumahnya dia yang udah nggak dipake mungkin ya jadi kelihatannya tuh kayak uh, udah bersemak gitu ya oh, bersemak ya uh, udah udah kusam lah ya udah nggak ada yang udah nggak ada yang make udah nggak ada penghuninya gitu loh dan sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau kalian bantu dengan cara subscribe dulu channel aku Agar aku lebih semangat lagi dalam mereaction video-video yang lainnya Oke yuk, mungkin uh, kita langsung aja kali ya reaction videonya Karena aku penasaran juga nih geng, ya, rumahnya kayak gimana Yuk kita langsung reaction, let's go Yang letaknya berada di daerah kota Semarang Dan kota Semarang. ini adalah pintu pagarnya mungkin kita akan lanjut aja masuk ke dalam rumah ini teman-teman karena cuacanya sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita di luar karena ini udah hujan teman-teman misalnya sendiri kan wah Gila. oke kita masuk dulu ya teman-teman dan info yang gue dapetin kalau almarhumah Susana memakai bangunan ini atau rumah ini untuk tempat singgah sementara cuy. Oh, ya, kali misalnya jadi, sendiri jadi ini adalah bagian dari dia, kan? pintu depan rumah, rumah almarhumah ini. Susana dan sepertinya aksesnya enggak situ ya, teman-teman karena dari sini kita nggak bisa masukin ini pintunya sudah tertutup rapat. Jadi maklumin juga, teman-teman dan kita akan sedikit ngintip. Seperti inilah juga bagian siang ada gelap, banget, sih, gelap coba. Kita lanjut aja ke bagian samping sini teman-teman. Ini juga sudah diguyur hujannya kalian bisa lihat Tuh. Ini Semarang diguyur hujan hari ini. Sumpah, ini orang berani ya. Kalau aku sih walaupun cuacanya lagi siang gitu ya, walaupun siang hari gitu, aku nggak bakalan berani masuk sumpah. Karena kebayang gitu, film suasana tuh kayak gimana, aduh, seremnya minta ampun, sumpah. Kita masuk aja ke sini. ya hmm? ini nawalanya berdiri dari sulin. Ini atap-atapnya juga udah hancur, teman-teman. Dan memang ini bocor ya, jadi gua harus hati-hati di sini. Ini karena gini ya, aku tuh nge-racun gini video ini tuh malam tau ya. Aku nge-racun ini tuh malam. Ini bagian rumahnya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di sebelah sana itu gua nggak tahu ruangan apa, mungkin nanti kita ke situ ya teman-teman ya. Atau mungkin kita ke sini dulu kali ya. Hmm, coba deh kita sini dulu deh. Oh. Ini bagian nah, garasi ini dari rumah. Harus masuk sana teman-teman. Bagasi. Ini tuh, rumah Susana, teman -teman. Dia gede ya. Dan kita mungkin masuk lewat sini aja ya. Uh. Gue nggak tau akses masuknya lewat mana. Nah, kita ke sini aja dulu, teman-teman. Dan memang info yang gue dapetin juga Dari penjaganya Atau mantan penjaganya yang Pernah menjaga rumah ini Kalau Dulu ada satu kejadian Jadi di bangunan ini Pernah ada pekerja Di bangunan ini nih Tuh di atas itu kan ada lantai 2 tuh Pernah ada Kuli bangunan Jatuh dari lantai atas Ke bagian sini teman-teman oh, Serem juga ya Makanya mantan penjaganya ini gak mau jagain rumah ini lagi, dia takut dan Wah. akhirnya dia pergi dari rumah ini takut dan tidak menjaga tahu. rumah ini sama sekali. Walaupun sampai sekarang, dia ini kita tuh berpikir bagian gitu. ke ruangan itu ya, rumah yang serem nggak tahu mungkin ini kamar pembantu dan ini adalah kamar mandinya. Hmm. Nah, mau oh, oh, ini kamar mandi kembali, ini dan di samping ini, gua nggak tahu bagian apa teman-teman. Oh bagian itu ya udah. Nah, kita mungkin akan masuk ke jendela mungkin ya. Ini juga uh, sembarang ya, ya? di hujan dan air airnya juga masuk rumah ini teman-teman. Masuk aja. Ini gue melewati bagian ini ya karena memang kayaknya aksesnya sini lewat jendela ya ayo ayo ayo ayo maleng kita sudah masuk di sini di sini ada ruangan dan sebelah sini ada ruangan teman-teman ini agak sedikit serem ya karena memang ya iyalah serem lembab juga diguyur hujan juga yang pasti ya kalau kata orang sih ya kalau tempat yang udah lembab-lembab yang udah gak ada penghuni oh. itu bakalan ada penghuni Oke, ya, kayaknya bagian dapur ya teman-teman ya, makhluk halus gitu kayak pintu hmm. oh, ini sepertinya bagian bagi dapur yang punya ini rumah itu oh. mantan pemain film ini horror suara. Ya. Oh, kan suara e. itu. banget. itu ya. Assalamualaikum Salam. no no no suara apa itu teman-teman Udah, kita ke bagian sini aja. Ini juga udah agak berdebu tuh, teman-teman. Dan ini ada wastafel sini. Oh, wastafel wastafel. Dan di sebelah sana itu ada jalan ya. Cuma kita bakal keluar aja ke sini nih. Mungkin. Tapi, coba Tapi, awalnya ah, berdilem solin, jujur loh, kum merinding di sini ya. kita aja yang nontonnya merinding, apalagi di situ, pastu. padahal ini tuh siang loh ya. halo, ada orang nggak? Ini tuh dalam eh ini tuh pagi eh, siang itu gitu. utamanya ya teman-teman karena tempatnya dalam. Oh, bagus banget nih. Nah Kalau juga, rumahnya tidak terbengkalai seperti juga. ini. Iya, banyak semakin dulu. Hmm. Dan kan. kita langsung sini dulu ya. Sumpah sampah gue merinding Merinding sumpah Ini ada ruangan cuma seperti ini aja teman-teman ruangannya. Dan ini ada wastafel lagi, apa lagi? Ini juga ada kamar, kamar. Oh masih ada kasur, seperti ini. Ini juga ada kasur nih. Masih ada kasurnya nih buat bumbu nih. Dan ada meja juga. Meja. Mungkin dulu pernah ada yang tinggal juga kali ya di sini ya. Sudah, nah, kita bakal keluar. Oke. Okay. Ini bagian kamar mandi ya teman-teman. Kamar mandi lagi. Di bagian kamar mandi. Iya serem ya. nih. kita mau kemari ini di sumpah. Ada. Ini bagian kamar. Kamar. Ketiga ya. Ini bagian kamar mandinya seperti ini. Hmm. Oh, ini kamar mandi lagi nih. Ini ya, bagus sih teman-teman. Oh, ini kayaknya kan, kamar mandi. beliau kayaknya kayak ada. Tempat kebun cemara. Apa, oh, bak, bak. apa tahu apa. Dan di sana ada ruangan ya. Eh? Di sana ada ruangan dan ini bagian dari kolam ya teman-teman. Oh ini bagus banget sih belakangnya tuh. Kalian bisa lihat kan. Sih. ini gue nggak tahu ini kolam kecebong, atau kolam gusila, nggak tahu deh. <laughs> yang jelas ini kolamnya bagus banget tuh. Dia sih ya bagusnya. Sejuk udaranya di belakang, cuma agak merinding nah, ya. ya. Kau siapa? No oh, kan. Mungkin karena itu memang lebih dingin, kan siapa sih yang lewat lo barusan? Balik kubang balik kau. Jujur nih udaranya lembab, dingin. Dan merinding teman-teman gue nggak paham deh Gak paham deh Gue ngerasain kayak ada sesuatu gitu loh Gak ikutin Udah pulang ah. Memang agak serem juga teman-teman Karena pernah ada yang jatuh juga di lokasi ini menjaga kuli bangunan, Siang eh menjaga justru, kuli ini. bangunan. Malam, ya? uh, kuli bangunan pernah jatuh di dekat rumah ini. Dan ini ada ruangan di sini. Oh ruangannya begini doang teman-teman. Sudah -teman. oh, kita balik aja ya. Yo ya, yo keluar keluar keluar. Rasukan ini bahaya nih. Paus gitu. sendirian tuh bahaya gitu. Nggak nah, tahu kenapa apa? Kita, misalnya dia terasukan. Iya ada yang ngintip. Iya gitu. ada yang ngikutin gua. Cuma nggak tahu itu apa. Bismillahirrahmanirrahim bang? Kalau sendirian tuh makanya sembuh Yaudah ehm, Kita mungkin Keluar aja ya teman-teman Kita manjat lagi nih keluar ya? kita aja takutnya pegang di kebanyakan ya Akhirnya kita sudah eksplor di rumah Almarhumah Susana yang memang rumah ini digunakan untuk tempat singgah sementara teman-teman Dan terbang sekitar 10 tahun di daerah Kota Semarang Mungkin cuma segitu aja Nah Oke okay, geng, bagi kalian yang udah nonton, terima kasih banyak sudah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman semuanya Agar aku lebih semangat lagi dalam membuat konten video reaction lainnya Oke, okay? see you, bye